Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah ngeser geser semua video-video kita. Dan aku masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih tetap semangat. Supaya kita bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan hidup hari ini. Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang sudah meresahkan. Yang sudah mengganggu semua jam istirahat dan konsentrasi. Dan akhirnya hari ini gali lubang, tutup lubang dan mudah-mudahan kita bisa segera terlepas ya tidak lagi menjadi budak dari aplikasi pinjol ini Ya, Oke okay. hari ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dulu Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja Silahkan menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Supaya nanti kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi dengan catatan Tidak meninggalkan nomor handphone apapun Kita khawatir masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkan Kesusahan saudara sendiri dengan cara menipu orang lain Oke okay, baik Terus kami dari channel youtube info pinjol terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun kepada subscriber. Jadi apabila nanti ada orang yang mengaku-ngaku dari channel youtube info pinjol terbaru dan menyuruh kalian mentransferkan sejumlah uang dengan tujuan untuk bisa membersihkan nama kalian dari aplikasi pinjol fix itu penipuan. Jangan lagi ada korban yang terus bertambah dengan masalah yang serupa. Baik. Pada video kali ini, kita pengen berburu aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang hari ini memang diberantas habis-habisan ya, sama kepolisian Republik Indonesia, pihak OJK dan AFP ya kan, dan ternyata hari ini masih banyak teman-teman kita itu yang ketipu. Karena memang mereka nggak tahu, padahal kita udah bolak-balik menyampaikan edukasi terkait tentang aplikasi pinjol ilegal ini berbahaya. ya Karena mereka bisa meretas kontak, mereka bisa masuk ke dalam WA dan mereka akan mengambil file dan dokumen penting di handphone kalian. Dan mereka akan menjadikan uh, foto dan video kalian itu sebagai bahan jaminan untuk bisa dipermalukan ketika memang kalian nggak ma mau atau mungkin belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi mereka. Nah, supaya korbannya tidak lagi bertambah, maka pada video kali ini kita pengen ngasih tahu aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang memang masih ada di Play Store. Nah, kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Kita pengen masuk dulu untuk ke aplikasi Play Storenya. Nah, ini dia. Oke, kita pengen masuk ke aplikasi Play Store. Dan kita akan langsung melakukan pencarian, ya. Artinya, kita akan mengedepankan asas praduga ini, aplikasi pinjol legal. Dan kita akan langsung klik, ya, ketika kita melakukan pencarian untuk di aplikasi pinjol ilegal. Tadi gua udah ngecek, ya kan? Dan ternyata banyak nih. Gua ngetik di situ, di pencarian tuh pinjol ilegal, ya. Gua gak bilang aplikasi A, B, dan C. Tapi nanti kalian bisa langsung cek di 102 aplikasi pinjol yang masih berstatus legal OJK. Langsung aja ini dia kita pengen cek. Dan keluarlah beberapa aplikasi-aplikasi. Dan kita memang harus teliti. Dan kita akan terus tetap memberikan edukasi kepada masyarakat yang hari ini memang benar-benar terdesak. Dan memilih pinjol sebagai solusi. Nah kita akan cek ya kan. Di sini ada beberapa aplikasi bercampur baur ya. Sebenarnya ini kesalahan siapa? Apakah ini kesalahan dari Play Store? Enggak juga ya kan? Play Store ini penyedia jasa. Aplikasi apa aja boleh masuk ke sini. Kalian juga bisa menciptakan aplikasi apa yang mungkin hari ini bisa menambah penghasilan. Di sini ada beberapa ya bercampur baur. Nah, kita pengen fokus dulu satu-satu seperti di aplikasi rupiah maju kita pengen cek aku nggak nuduh aplikasi ini ilegal ya tapi tadi di pencarian Gue udah tulis pinjol ilegal ternyata keluar beberapa aplikasi ini dia aplikasi rupiah maju Nah disitu banyak perlu KTP dan aku langsung ngecek aja ya ini ya data-data apa saja yang memang mungkin dibutuhkan dan di sini banyak komentar yang berbintang 5 walaupun kadang-kadang yang berkomentar ini enggak jelas ya kan siapa orangnya kita pengen cek ya ini sudah didownload lebih kurang 500.000 orang ya, rupiah maju apakah aplikasi rupiah maju ada terdaftar di Black uh, Rilis OJK di sini juga mereka tidak mencantumkan label OJK berhati-hati untuk aplikasi ini lanjut di aplikasi yang selanjutnya Nah ini dia aplikasi dompet super kemarin banyak yang bertanya tentang aplikasi ini dan gua penasaran gua pengen langsung cek nih aplikasi dompet super yang jelas aplikasi dompet super itu tidak terdaftar di OJK ya dan apa saja yang mereka kumpulkan ketika kalian melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini nah di situ kita pengen langsung cek aplikasi ini dapat mengumpulkan jenis data berikut. Katanya seperti itu, apa saja yang sudah tergadai ketika kalian melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini? Yang pertama itu lokasi, it's okay, dan yang kedua adalah info pribadi, seperti nama, alamat email. ID pengguna, alamat, nomor telepon, keyakinan politik atau agama, dan info lainnya. Keyakinan politik atau agama. Penting ya, sepertinya hari ini untuk melakukan pengajuan pinjaman online itu harus ada keterangan keyakinan politik atau agama. Hm. Lanjut, di info keuangan. Info keuangan yang seperti apa hari ini? Nah, kalian harus berhati-hati. Dan yang kedua, foto dan video. Jelas, ini sudah melanggar ketentuan hukum. Jadi, aku kasih tahu jawabannya. Setiap kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman, kalian harus cek apa saja yang mereka otorisasi di handphone kalian. OJK udah ngasih tahu ya bahwasannya, hanya boleh tiga: kamera, mikrofon, dan location, tidak lebih dari situ. Ini mereka sudah mengambil foto dan video, dan lanjut kita pengen ngecek lagi, nah setelah file dan dokumen, file juga nggak boleh, dokumen juga nggak boleh. File apa aja yang penting di handphone kalian hari ini? Itu akan dijadikan jaminan sama aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Nah ini yang paling penting, kontak. Mereka tidak boleh mengotorisasi kontak kalian dan mereka akan mengganggu semua kontak yang ada di handphone kalian ketika kalian tidak mampu melakukan pembayaran. Mereka akan sebarkan data pribadi kalian, termasuk di dalamnya foto selfie, memegang KTP. Kepada semua kontak, bahkan mereka ini akan terus diganggu, ya kan? Padahal mereka nggak pernah tahu dan nggak mau tahu ketika kalian memang melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol tersebut. Kontak ini tidak boleh diotorisasi, jadi kita memang harus berhati-hati. Jadi, fix kesimpulannya: untuk dompet super, mereka tidak terdaftar, mereka tidak ada dirilis. 102 aplikasi pinjol legal OJK, berhati-hatilah. Oke, lanjut ya untuk di aplikasi yang selanjutnya kita pengen cari nah ini lagi nih yang kemarin udah pernah kita bahas ya dompet excellent kemarin ini satu bulan yang lalu cukup viral ya dan ini penggunanya sudah 500.000 plus berarti banyak hari ini yang data-data pribadinya tergadai di aplikasi dompet excellent Kalian bisa cek di video yang sebelumnya Aku pengen lanjut Kita pengen periksa dulu Aplikasi-aplikasi apa saja Yang mungkin hari ini masih ada di Play store. Nah untuk aplikasi tarik dana ya Kalian bisa cek di playstore kalian Coba cek ini sudah ada di legal OJK atau tidak Yang jelas mereka tidak ada di rilis 102 aplikasi pinjol legal Kita pengen lanjut lagi untuk di aplikasi Pinjam uang ya, tapi ini belum terlalu viral, masih di download lebih kurang 50 ribu orang. Kita pengen cari lagi. Aku pengen, berarti udah banyak nih ya teman-teman kita yang terjebak. Di aplikasi uang pro, sepertinya aplikasi ini, nah disitu kalian bisa melihat ya. Ini mungkin yang punya anaknya banyak nih. Karena hari ini banyak dari teman-teman kita itu tiba-tiba terkejut ya. Mereka pinjam satu dan dikirimin banyak dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal tersebut. Dengan tenor 7 hari. Bunga yang cukup tinggi. Dan ancamannya mereka akan mempermalukan kita. Coba cek. Apakah aplikasi uang pro ada di rilis 102 aplikasi pinjol legal yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Lanjut lagi. Untuk di aplikasi cash maju. Silahkan dicek ya. Kita udah... Uh, share 102 aplikasi pinjol legal OJK dan kita pengen lanjut nah ini sepertinya sudah pernah ditangkap tapi aplikasinya masih ada aja ya Danabul. dan ini sudah di lebih dari 100 ribu plus teman-teman kita yang sudah mengirimkan data pribadinya di situ. lanjut lagi untuk di aplikasi nah ini juga hati-hati ya Fulusmas. sudah ada 100 ribu orang lebih yang mendownload aplikasi ini banyak banget ini ternyata ya dan yang yang jelas ya ketika kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman itu kalian harus berpedoman kepada 102 aplikasi pinjol yang sudah kita rilis itu yang pertama dan yang kedua lihat ya kalau dia masih berbentuk KSP singkatan dari KSP itu adalah koperasi simpan pinjam jadi mereka tidak boleh meminjamkan uang di luar anggota kooperasinya kalian juga nggak jelas orangnya nggak jelas kooperasinya juga entah mana dan kalian bisa melakukan pengajuan pinjaman di situ dan lihat setiap aplikasi pinjol yang tenornya masih tujuh hari itu dicurigai pinjol ilegal nah sini banyak ya terus ini pinjamindo pinjamindo padahal memang pernah mm, terdaftar di ojk tapi sepertinya sudah tidak ada lagi pengen lanjut cash aku juga ini dan lanjut lagi aman pinjam ya masih ada label kooperasinya di situ terus di bawahnya ada pinjaman online. Nah ini dia kredit eksklusif kalau nggak salah ini sudah pernah ditangkap ya kredit eksklusif Nah kita pengen bahas dulu nih dan ini sudah didownload lebih dari 500.000 plus apa saja data yang mereka kumpulkan di sini Nah kita aku kalau aku sih pengen ngeceknya itu. Kalau seandainya kita pengen pinjol, coba cek apa saja yang mereka ambil dari handphone kita. Karena OJK sudah menginstruksikan kepada seluruh semua aplikasi pinjol itu. Hanya boleh mengotorisasi tiga hal. Kamera, mikrofon, dan location. Lebih dari situ tidak boleh. Nah, kita lihat aplikasi ini mengumpulkan jenis data apa saja. Kita pengen lihat detailnya dulu. Oke, nah sepertinya ini sama. ya kan? Lokasi... Info pribadi, keyakinan politik atau agama, info keuangan, ya ini nggak jelas info keuangannya seperti apa, ya kan? Sementara mereka ini tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK. Terus foto dan video, seperti yang tadi aku bilang, ini nggak boleh, ya kan? Karena ini akan dijadikan jaminan ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran. File dan dokumen itu nggak boleh, kontak itu juga nggak boleh. Jadi udah cukup jelas nih untuk di kredit eksklusif kalau aku nggak salah aku udah pernah ngebacakan bahwasannya aplikasi ini legal ya kan. Terus lanjut ini gampang pinjam juga ya. Ini sudah didownload lebih dari 100 ribu karena masih berlabel KSP. Terus apalagi ya ini sepertinya banyak banget. Jadi memang harus kita yang hati-hati nih teman-teman ya. Kita harus tetap waspada. Ini. Untuk di aplikasi pinjaman pintar. Sudah jelas di situ tulisannya KSP permodalan bijak amanah. Ya kan? Uang kaya juga ini sudah di download 50 ribu orang lebih. Banyak banget ini. Jadi kalian yang memang harus hati-hati. Yang jelas kisi-kisi jawabannya seperti itu. Yang pertama lihat apakah namanya sudah ada di rilis 102 aplikasi pinjol legal OJK. Kalian bisa cek di video yang sebelumnya. Kita udah kasih tahu. Dan yang kedua coba lihat tenornya. Kalau masih tujuh harian dengan bunga yang tinggi, potongan yang besar, hati-hati. Dan yang ketiga, apabila memang mereka mengotorisasi kontak, foto, video, dokumen, dan lain sebagainya yang lebih dari tiga yang sudah diinstruksikan OJK, maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik dan benar, dan mereka masih tetap memaksakan kalian. Untuk membayar sejumlah tagihan yang mereka tagihkan kepada kalian tidak usah dibayar sekalian. Apabila memang mereka sudah melakukan penyebaran data maka fix. Itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.